Halo. anjay ada yang baru nih. Eh, bukan ini yang baru mah. KTM airspeed rodeo yang edisi airspeed rodeo itu sama ada aprilia di sebelah itu. Gak bisa berdiri, cok. harus pakai tongkat, lupakan sekarang. mencacat nih, ini yang KTM SMC 690. Terus itu apa? DRZ 400 sama itu WR250 sama kayak lego yang sana tuh yang putih gede tuh kayak babi tuh. itu itu tenerek ya mah tenere. ini ada ktm ini baru nih gua baru lihat nih. sama itu tuh udah Aprilia tahu Aprilia berapa itu ini yang cakep nih DRZ 400 dekalnya udah ganti cakep kan cuma velgnya masih warna emas belum diganti soalnya ini kan dari warna kuning itu dari warna kuning terus diganti bodi putih, hitam, terus ganti dekal makanya velgnya masih warna emas, karena emang kemarin bawaan bodi yang kuning Aduh. gak dia apa apa-apain ya. <gat> karma itu ada nih karma itu ada nih dia kan pula goblok aing guys kaki anjing Nah oke okay guys, jadi hari ini Kita mau ikut acara ISRD Internasional Supermoto Day Ini gue pake celana pendek anjir bela-belain Maksa ikut tuh Demi kalian Biar ada tontonan ya. Biar gua ada konten ya kan kagak bisa pake sangat panjang kan kayak gini naik, Itu motor gue dipake sama temen, gue tukaran pakai aerox karena emang bisanya pakai matic belum bisa pakai motor kopling, nggak bisa ngoper gigi nanti kalau pakai kopling. ini banyak yang udah otw nih. ini mau otw ke tikumnya dulu. ini acaranya rame nih SRD acaranya serentak seluruh Indonesia bukan cuma indonesia doang ada luar negeri juga jadi acaranya di kota sama di negara masing-masing di Indonesia serentak pada ngadain bisa lagi ini gak enak nih eh. <tuh> yang lain, pakai supermoto, gue pakai matic. Cok coba ya, nggak apa, apa lah. Daripada nggak ngonten, nah ini nggak punya konten. Daripada gue agak ikutan acaranya kan? Mendingan ya, udah paksain sain pakai matic. motornya mirip pengaruh tiba-tiba eh, di belakang lagi lain pegangan pegangan nanti aku dikira gojek oh di depan Bang ngapain sama? Hah? Eh Bang Arul, helmnya bagus Bang, duruk anjir, helm baru. Oke. Buka. Oke. Hah? jatuh pula goblok pula goblok bukain bye, -bye ini pada enggak bisa ikut ini makan dulu mana seblak jam segini nggak adalah Hah, ini goPro Bermasalah, anjir! Gak mau ngerecord lagi tadi. Paksa berhenti dulu. Ah, yang iya, tadi momennya lagi rame-ramenya, padahal gua ngaku pro yang gak mau ngerecord. Cok, sekarang kita udah di belakang. lagi berapa pegangan? Pegangan, pegangan. pegangan bisa jepit aja di tengah. uh rame cowok gila, sampai macet kayak ini anjir. emang bener macet sama supermoto doang cowok. Jalur atas ini inti lor, mana aja Lewat jalur kecil berarti mah. Uh, rame parah anjir. Enggak sia-sia gue jalan pakai tongkat deh Kalau rame kayak gini mah. Hah. ngelihatin rombongannya nih masih banyak yang di belakang tadi mah karena ya seperti biasa kalau rombongan banyak kayak gini pasti banyak yang ketinggalan susah ngaturnya aja kalau rombongan gede kayak gini yes dan akhirnya gue sampai di rombongan depan ini gak tahu jalur jalurnya kalau gak salah jauh tapi budi tapi, tapi kok lewat sini gitu tuh ini banyak yang ketinggalan nih kasih itu white WR koren anjing WR koren, goblok. belum kita ke depan ini gua, oh, walaupun atas gua liat bawah oh, ho, ho. enak aja, Ini tuh, ini tuh acaranya sekalian Sunmori, cok. Sunday morning riding, tapi beda full supermoto sunmory kali ini. Jadi, ini spesial harinya supermoto aja. Namanya aja International Supermoto Day. Kalau nggak salah, ada tujuh negara ya. Kalau nggak salah, gua nggak baca lagi soalnya. Pasupati. emang benar kan paling enak tuh riding pagi-pagi lewat Pasupati gini ya. Hah? kalau gonceng cewek nggak di apa nggak dipeluk nanti dikira tukang ojek. Uh, rame tempul sampai belakang. Ternyata ganteng bang. Gaya anjing makan rurok baru beli dia. Halo. Nih ke kanan. Finishnya mah di Bandara Husen eh? eh bukan Bandara Husen saya di. Eh nggak tahu di Bandaranya bukan. Pokoknya mah di Husen aja finishnya mah. ATM segera ya Muter lagi ya, Ke atas lagi gitu Kan tadi belum muter ke atas Oh enggak deh, muter lagi aja ya. Samenya gila ya, mau maju ke depan gak bisa coba lewat KFC kita lewat jalur Sanmori nggak Lembang sih nggak mungkin soalnya kalau kelembang pasti bakal macet Cok udah Malempang macet ditambah masanya banyak kayak gini kalau masanya sedikit mah mungkin bisa Lembang aja banyak kayak gini aja <San> saya nggak nyesel anjir pergi hari ini memaksain pakai tongkat tadi tadinya enggak mau pakai tongkat karena ribet cuma ah daripada nggak pergi sama sekali anjir daripada nggak punya konten gue akhirnya ya udah maksain minjem tongkat teman anjir tongkat bekas tepek apa bekas temen tuh kalau gini kan enak gue punya konten anjir daripada buat tiduran di kasur aja nggak ngapa-ngapain ya kan Mana tadi sih ada di belakang aja. Soalnya kalau kaki kayak gin, dipake tiduran terus lama-lama kaku juga. Jadi ya udah mending gue pakai jalan aja. Ini mah udah nggak apa-apa sih cuma nggak bisa jalan doang. Aduh HP jatuh, aduh HP jatuh, aduh iPhone kelima sudah itu mah. Hp-nya jatuh anjir, hah? apa? Hp-nya jatuh kelindas itu mau gak mungkin gak kelindas anjir. Tadi mah udah hampir kelindas. Iphone 11 lagi anjir, Iphone 12 belas mau Iphone 12 kelindas motor, cowok aduh nangis. <coughs> Pulang acara ganti hp baru anjir. <coughs> udah anjing dan kita sampai ke garis finishnya benar di Hussein acaranya pamit mau kalfamart dulu nggak ah mau kalfamart dulu nggak ah katanya mau beli itu ah gua di sini aja lah gua mau dokumentasi anjir nya turun nih, tuh rame kan, kayak motor si adit tuh, bukan, eh bukan kayaknya, nggak tahu deh mirip doang sih, nggak lumayan kan, bisa jalan, takut diurut ayo, asli takut, men uh oh. Takut tambah parah, engkol ya, diurut mah? ini Iya. Apa? Jatuh. <laughs> Abang di situ, apa? Bang Dika. Sama siapa? Oh. Venue nya di Venue nya? Lewat, Lewat sini, situ. Oh. Asap, asap, asap. arang, miren, jadi siap yang kiri saya terima kasih Kang Sinyo berita tangan yang meriah sekali lagi buat Kang Sinyo dan Kang Payo. jadi tentunya di lagi katanya buat tanggal 19 sampai 20 Mei nantinya itu akan ada seri kejurnas putaran ke satu Supermoto Race di circuit bukit besar Tasikmalaya tentunya buat teman-teman yang hadir di sini juga yang jaga jago freestyle Willy Willy stupi-stupi daripada di jalan ini ada wadahnya harganya 105 untuk pendaftarannya harganya 150 ribu rupiah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 Kang Sinyo ini, ini punkan pusat Jadi nantinya permainannya cukup mudah Kalian 10 orang ini cari motor yang kalian yang bagus ini Kalian dorong Nanti permainannya adalah hanya dorong dari masa Dorong mundur ya, dorong mundur ya Kang Sinyo, ya Dorong mundur dari sini sampai ujung aja Kalau misalkan yang menang dapat hadiah 1 juta rupiah dari Kang gotta no, come yeah gonna be a bad day i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet damn ain't that great i don't want to go to work cuz my boss <laughs> is a jerk and i'm not even that paid. i need a change in my life cuz i don't feel alive and there's <laughs> nothing that makes me happy nice. Uh, uh, yang ini mobil season 2, yang ini pas, oh, jadi nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, oh, <laughs> <jeruk> jatuh lembang balik Let's go. Let's go. Let's go. Oh. jadi karena kondisi kaki yang sedang trouble nih ini buat kenang-kenangan lupa di tuker burger tadi mah kamu tuker dulu Dadah. di sana ya karena dikarenakan kondisi kaki yang sedang trouble Ayuh, nih. Dan sedang nyeri lagi, cuk, karena kelamaan pakai sepatu. Jadinya udah gue pulang aja. Ayo, acaranya mah masih belum selesai, masih lanjut acaranya dalam. Gini aja, tapi gue balik. duluan oke, kita balik makan apa ini? Apa aja, apa, aja? apa? makan apa aja? Enggak ada namanya. itu ada pesawat bisit enggak kelihatan lah makanya tinggi makanya tinggi tuh ada pesawat itu pesawat apa? 6R kebaca enggak? itu pesawat 1,2, itu Lion R itu 6R, terus satu lagi itu tuh makanya pakai kacamata kamu teh nggak kelihatan itu tuh satu dua tiga Nuh, makanya kacamata mata minus tuh pakai kacamata oh mau udah tahu mata minus nggak pakai kacamata buram kan iya tahu buram tuh ada berapa pesawat coba ada tiga wah oh, ada dua orang tiga Nah, Oke okay guys, jadi mungkin untuk video YSRD kali ini cukup sampai di sini aja. Ditunggu nanti video-video selanjutnya. See you next video.